Warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Abisah Heru Sama uh, Saya akan mencoba pisau ini uh, Ini ada stoknya ada sekitar 30 pitch Di toko di pabrik juga banyak Jadi terserah mau di toko mau di rumah mau di pabrik banyak Uh, gambar jangan piring dong urusin. Ya? Nah kita sip dah. Nah sekarang saya mau uh, ngisi tahu ini dari baja per ya baja per. Ada stainless, ada baju stainless, ada dari ulir ada ada strip, ada ini juga ada. Ini dari per. Ini tujuannya buat berburu, untuk jalan-jalan hiking ke. Hutan-hutan, utan petualangan, naik gunung. Kita bawa gini ya, tuh, gitu, bawa gini. Ini juga seribu gimana Buat diisi, ini gitu. begini seperti ini. Nah, jadi kita kan kalau di hutan itu kan selain naik gunung kita kan berburu, ah. berburu, berburu ular, gitu. Hati-hati, salah, salah, salah, buat asur yang kita buru. Gitu. Dah, itu aja. katana Sword Dragon Indonesia produksi dalam negeri.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 Pesan sekarang juga 0815 8595 4797 Sedang katana Sword Dragon Indonesia produksi dalam negeri Berbagai macam pisau golok dan berbagai macam pedang Jepang pedang Cina